Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pijat terapi Mas Yanto. Kali ini saya baru selesai menyelesaikan ibadah umroh dan akan kembali ke Indonesia. Karena kita berada di kota Mekah, akan kembali ke bandara Madinah di kota Madinah. Dengan menggunakan kendaraan roda 4 minibus kita akan berjalan. Seperti yang Anda lihat, jalanan di sini lenggang, tidak ada sepeda motor. Ini pada jalan raya, bukan jalan tol. Ya, seperti ini jalannya lenggang karena tidak ada kemacetan, tidak seperti di negara kita yang banyak sepeda. Tolnya macet, tapi di sini nggak macet. Memang pemandangannya ya agak panas lah. Dan di samping kanan kiri kita banyak. Nah ini seperti ini. Dan yang untuk di negara Arab sendiri, uh, ini itu ada di sebelah kiri beda dengan di Indonesia jadi kita kalau mau nyalip mesti dari sebelah kiri juga atau mendahului kendaraan lain jualan kemteng nggak ya, laku di, di sini. Kan bisa dilihat di Arafah, bisa dilihat di Madinah, bisa dilihat di di Mina lah. Jadi, anu anu di atas ya. ya, sehingga orang mau ke mana kiblatnya kan tinggal lihat itu. Ya, itu mudah kan, nggak kira-kira, uh, spekulasi. Ya. Lihat apa? Jalan Tawar. Iya. Jalan Tawar itu kan. Aduh, apa namanya bangunan paling tinggi di Bukhaya. Berarti nggak boleh lebih tinggi dari itu? Ya. nggak boleh tinggi dari itu, Pak. Yang apa? Yang bangunnya berarti nggak boleh tinggi dari Sam Tower? Allah, ya, alam bisa. Ya, ada juga yang dibangun di atas bukit, di atas gunung. Tapi, Pak, maksudnya itu dengan orang eh, apa, berada di dimanapun, dia bisa melihat arah kabar yang melewat jam, -jam itu. jalan raya di sini tuh di tol Pak ya. Kan bukan tol ini Pak ya. bukan tol ini ya. Dia ya, tol juga tapi enggak bayar. Eh. <tuh> <tuh> pensi, sendiri, bayang, oh. Kalau mau misi sendiri tidak mau sendiri Pak ya antau. Oh. Rp100000 sekitarnya. Oh. Apa itu ya? Ya, kalau kita buat big next step hari ini. Sudah enggak bisnis investasi. Padahal Rp300000 sama dulu. Iya, enggak iya, sekarang gak tahu <laughs> Isinya ngisi sendiri pak iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ada iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, dari sini, nah, di sini tuh semuanya itu canggih tuh. Di sini ada USB untuk data, untuk ngecas. Seperti ada sebelah kiri kita itu. Nah, kelihatannya mau mendung tapi jarang kalau mau hujan nah, Kita masukin daerah lagi. Gunung Patu lagi Cukup lengang Ada waktu 1-2 aja Dan jalannya itu Di 3 jalur tuh. Jalur lambat Itu ada di sebelah Kanan kita Tengah sama kiri Untuk mendahului Lagi jadi, di samping kanan kiri jalan kita itu kebanyakan gunung, <SILENCIO> so, kita mau modal batu-batu ini ada pembatas jalannya kita udah mendalui pistan ini kita kecepatannya hampir 100 km per jam ini. karena memalukan kita abut lagi tuh. wah disana tuh ada onta tuh ternakan onta oh. nah, ini batu tuh batunya tuh gede-gede tuh Oh, ini ada bodi Nah, ini ada rumah nih. Tahu untuk apa ini Tahu. Dan rata-rata. Memang ya kita ngelihatnya kanan kiri kita tuh banyak gunung batu aja. Ya. Kirim ke grup Om. Yang mana, Pak? Ya yang di syuting. <laughs> Masyaallah. Pak, balik videonya, Pak. Subhanallah, ya. bagus. kita kalau mau masuk Madinah nih langsung lurus nih lurus nah, ya terus ya kita ngambil jalur nomor 2 ya, udah mulai kenceng lagi nih kita akan nyokal punya ya yeah. Ini rata-rata bis -rata yang membawa jamaah dari kota Mekah kembali ke Madinah atau mau no city tour. Oh. don untuk bikin sumur nih temen nih kita melewati yang ada pepohonan Oh ya pepohonan dari tadi kita mencuba. belum menjumpai banyak nih pahal nih abrennya agak panjang nih. sepertinya area ini, apa, ini industri atau peternakan, peternakan gitu nih. menuju, nah. menuju Al -Mai. Al -Mai. ini kita berhenti di rest area 181 berenti uh, di, di kilometer 180 ya tadi. Nah. kita mau sekalian ini isi bensin sama buang air kecil dulu nanti Kota Mekah menuju Madinah. Sekarang lagi berhenti di rest area di kilometer 181. Kita mulai jalan lagi yang setelah berhenti di rest area tadi dan kita sempat mengisi bensin karena di pom kita nggak ngambil gambar nah, maka teman-teman eh, akan saya kasih tahu untuk isi bensin di sini itu per liternya harganya mulai dari 0,76 real. Jadi bisa dihitung sendiri 0,76 real, kalau dikalikan rialnya 4 ribuan berarti itu sekitar 2.500 sampai 3.000 lah. Seperti itu. Semua. Jadi cukup. Dan ini tadi uh, drivernya mengisi mobil ini penuh. Jadi beda sama negara kita ya, namanya ya paham lah negara, namanya kayak minyak kan, kayak mungkin harganya lebih murah. Abdullah. Kita jalan lagi, kita mulai melanjutkan perjalanan. suku masyarakat. Nah ini di samping kanan kiri kita tuh, udah batu-batu lagi dari perlanjutan perjalanan tuh semuanya tuh hampir kanan kiri kita tuh kelihatan batu semua mobilnya juga belum begitu ramai. Masih seperti ini, ada kita nyalip truk nih. Ada di bahan, bahan material biasanya. Oh, ya sayang masa di nah, paling, ya. nah, paling, ya. paling disayangi juga sama Bapak. Abdul Mutalib. Lalu disarankanlah Nih Gunung Patu lagi nih. Itulah saya itu kepengen Nih kelihatan Gunung ini Patu ini. Patuh, nih. Oh, hmm, uh, gede banget gunungnya. Ini, ini jangan saya itu, yang belum saya baca semua sejarahnya pak. Tapi belum melihat. Ini bukan mana sih tanah batu segitu gunungnya. Mana mana campur itu? batu cadas. Tempat, tempat uh, itu dimana? ini di samping kita ini kelihatan ini dia ini jalur clear kereta cepat dari bandara dari Bandara King Abdul Aziz menuju ke Mekah kalau kita umroh dengan biaya ada tinggi nanti kita bisa milih mau pakai kereta cepat atau pakai bis nah, nah itu pakai kalau yang orang duitnya banyak ya pakai data cepat Kelihatan kan? Sepi, jalannya sebenarnya sepi. Oke. cuma kelihatan mobil satu di depan kita tuh. Molen untuk bawa beton. Ya, udah mau mendekati bendera, bendera, bendera Arab Saudi udah mulai dipasang tuh. Nah, dan lampu-lampunya udah melihatan udah itu coba bendera udah mulai tuh, mulai dipasang. Bukan. Kelihatan semua benderanya. Bendera hijau. yang ditelepon kan Pak Haji, mulai mau mulai masukin area bandara. Hmm. Ya, kita mau mulai masukin Tuh kita nah, masukin pelan-pelan nih masukin terbang bandara sepi lenggang karena bukan waktunya musim <tuh> haji ya nah itu sebelum dimasukin ke bagasi mau kita itu dulu rakin dulu yang kabin yang satu itu Masuk ke Prain Muhammad bin Abdul Aziz Airport wah tuh kita udah masukkan Masuk terus, luas juga lengang, kendaraannya lengang, sepi. Padahal di sini baru jam itu nasi, nasi satu, satu siang nih. Satu aja makan ah. berdua habis. Berarti kalau di satu siang, kalau di Jakarta berarti sekitar jam lima sore, kan? Celisinya empat jam. tuh kelihatan tuh, parkir mobil-mobil tuh nah sebelah kiri kita ya, nah ini pohon korma iya. cukup cowo juga ini? Nah. ini nah kita mau belok kanan motor jalannya tuh. Kita sholat, anu di sholat yang warna hijau itu dia taksi. Jadi, kalau ada orang datang, orang itu nanti langsung ada tuh. Teksi biasanya, kalau kita di ada ya handling yang langsung diambil tuh sama handling Kalau kita pakai mobil kecil, kalau kita bukan rombongan, kalau rombongan nanti diambil ke atis deteksi kucing jujur tuh. -juju. Rata-rata mobilnya Yude. Hampir sama yang kita naik ini nih. Bukal dia atau catnya itu. Kalau ini mobilnya hitam. Ini satran mobil satran nih soalnya. Nih kita udah mulai masuk mencari area parkir. Tuh, menepiskan. Tadi tuh habis habis ngantarin jamaah tuh, jamaah tuh. jadi Indonesia itu kelihatan tuh. Ya, baru turun tuh. Oh, iya, yeah. tuh. Oh, baru datang. Dia Matsawer sih bagi sama short, asyik, short, asyik, short, short, Tuh, jalan terus nih kita. Kita mau mencari handlingnya Handling itu yang menjemput kita.